Para pecinta burung kicau tentu sudah sangat tidak asing dengan burung terucukan. Jenis burung kicau yang satu ini memang masih sangat mudah untuk didapatkan di alam liar. Terucukan memiliki ciri khas suara yang sangat merdu. Bahkan, jika dirawat dengan baik, burung ini mampu menghasilkan suara seperti burung cucak rowo. Jenis burung yang satu ini termasuk ke dalam klasifikasi burung merbah. Anda dapat dengan mudah mencumpai burung yang satu ini di daerah yang beriklim tropis. Terucukan merupakan salah satu jenis burung yang sangat senang memakan jenis buah-buahan dan juga serangga yang berukuran kecil seperti jangkrik, belalang, dan bahkan ulat pohon. Burung ini juga dapat dirawat secara ombiokan atau dalam jumlah yang banyak. Cara merawat terucukan sebenarnya mudah, akan tetapi Anda harus memperhatikan beberapa hal agar burung terucat ini mampu menghasilkan suara yang gacor. Perawatan Harian Burung terucukan. Langkah pertama yang harus dilakukan agar burung terucukan cepat gacor adalah dengan menempatkan burung terucukan ini pada sebuah sangkar yang idealnya memiliki ukuran 40 x 50 cm. Anda juga tidak boleh lupa menambahkan krodong dan wadah pakan serta minumnya. Setiap jam 5 pagi, sempatkanlah untuk menggantangkan burung ini di luar ruangan agar burung dapat menghirup udara segar dan juga membantunya untuk merelaksasikan tubuhnya. Setelah menghirup udara segar, setiap jam 7 pagi Anda juga harus memandikan burung ini hingga basah kuyup dengan cara menggunakan sebuah spray dan jangan lupa untuk membersihkan serangnya. Selesai melakukan pemandian, Anda perlu menambahkan pur dan air minum serta buah atau juga dapat kalian ganti dengan makanan lain untuk asupan gizinya. Jika semua kelengkapan telah siap, maka burung terucukan dapat disemur kembali dengan batas penjemuran 2 jam. Bila telah siang hari, barulah Anda harus menempatkan burung ini ke dalam ruangan. Kemudian, pada sore harinya, Anda dapat menggantangkan burung terucukan di luar dan memandikannya kembali. Namun tetap mengontrol kondisi cuaca. Trik penting agar terusukan rajin bunyi. Pemberian pakan berupa buah-buahan. Tentu sangat wajib dalam cara merawat terucukan ini. Sebagai contoh, pada hari Senin dan Selasa, Anda harus memberikan buah pisang. Hari Rabu dan Kamis, Anda harus memberikannya pepaya. Hari Jumat, Sabtu, Anda harus memberikan buah mangga ataupun buah-buahan yang lain yang dikemari oleh burung ini. Tak hanya memberikan makan buah-buahan saja. Cara merawat terucukan yang baik dan benar selanjutnya adalah dengan memberi makan IF berupa jangkrik. Pemberian jangkrik ini sangat wajib diberikan dua kali dalam sehari, misalnya pagi, dua ekor, dan pada sore hari, dua ekor. Sebelum memberikan jangkrik ini, usahakan bawa kaki dan juga kepala jangkrik telah Anda buang terlebih dahulu. Selain pemberian makanan yang tepat, kebersihan dari sangkar juga harus Anda perhatikan. Burung terucukan agar sangat lahap menyantap buah-buahan yang Anda berikan. Maka dari itu, sangkar tentu juga akan mudah kotor. Kandang kotor inilah tentu akan membuat burung terucukan tidak nyaman. Jika tidak rutin Anda bersihkan, oleh karena itu jangan abaikan cara merawat terucukan ini.